Hai, ini adalah video ke-1 dari rangkaian 5 video pembahasan lengkap 50 soal TOEFL Reading. Pada video ini kamu akan berlatih menjawab nomor 1 sampai nomor 11. Satu soal dikerjakan dalam satu menit. Let's start! Soal nomor satu ini adalah jenis soal kosakata. Dilihat dari kata folklore yang diberikan tanda petik, lalu frasa closest in meaning. Kita perlu menemukan folklore di baris pertama, lalu arti dari kata folklore tersebut. Di baris pertama, kata folklore itu berdekatan dengan kata the old west. Dalam soal TOEFL, apabila kita menemukan kata yang memiliki huruf pertama dalam bentuk kapital seperti O dan W di sini, ini menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian di masa lampau. Kata old sendiri itu menunjukkan hal yang terjadi di masa lampau. Setelah itu, ketika kita melihat pilihan jawabannya, kita akan melihat pilihan jawaban seperti traditional stories, western stories, children stories, dan cowboy stories. Di sini, dari kesimpulan yang kita ambil tadi, Old West menjelaskan folklore, menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi di masa lampau. Kata yang paling dekat dengan masa lampau adalah kata traditional. Oleh karena itu, jawabannya adalah traditional stories. Let's go to number two. Nomor dua, kata kuncinya adalah indicates. Apabila kita menemukan kata-kata seperti indicates, stated atau state, mention, true, dan kata-kata kunci lainnya, bahwa ini adalah soal dengan tipe stated detail questions. Stated detail question ini penjelasannya ada di salah satu video saya. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menemukan subjek apa atau kata apa yang ditanyakan dalam soal. Nah, di sini kita perlu melihat pilihan jawabannya. Di pilihan jawabannya, kita bisa menemukan bahwa kata any itu ada di seluruh pilihan jawaban. Merupakan petunjuk bahwa kita harus menemukan kata any di teks. Any pada teks itu bisa kita temukan di baris pertama, any oku. Karena cara menjawab soal ini adalah dengan melihat dan membaca kalimat sebelum dan setelah, kita akan bisa menemukan bahwa, terutama di kalimat setelahnya, kata-kata, born Phoebe and Moses, any learn to shoot at a very young age. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa, ada kata any, lalu juga didampingi dengan kata, and Moses. And Moses ini berhubungan dengan kata born, yaitu lahir. Nah, bisa kita simpulkan bahwa, Anne Moses atau Phoebe Anne Moses adalah nama yang diberikan ketika lahir atau nama asli dari Annie itu sendiri. Nah, coba kita temukan pilihan jawaban yang menunjukkan bahwa Anne Moses sebenarnya adalah nama asli dari Annie. Atau Annie sebagai nama panggung tidak menggunakan nama aslinya. Hal ini bisa kita temukan di pilihan jawaban D. Annie did not use her given name. Given name adalah nama yang diberikan, atau nama yang diterima atau diberikan ketika Annie lahir. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number three. Nomor tiga, ini adalah jenis soal yang sama seperti nomor dua. Hal ini bisa kita lihat dari kata indicate, ini adalah stated detail questions. Frasa yang ditanyakan atau kalimat yang ditanyakan di soal adalah Any learn to hunt atau any belajar untuk memburu. Kita perlu menemukan persamaan kata atau kalimat yang memiliki makna yang sama dengan any learn to hunt. ini learn to hunt bisa kita temukan di baris kedua kita bisa menemukan kalimat any learn to shoot atau any belajar untuk menembak. Seperti yang sudah didiskusikan sebelumnya, jawaban untuk stated detail questions itu ditemukan di kalimat sebelum dan setelah, kata atau frasa yang ditanyakan di soal. Nah, seringkali jawaban yang muncul sebenarnya ada di kalimat setelah. Nah, di sini, di kalimat setelahnya, kita bisa menemukan kalimat any learn to shoot at a very young age out of necessity. Jadi, Eni belajar untuk menembak pada usia yang sangat muda, karena necessity itu artinya kebutuhan. Nah, oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa memang Eni butuh atau perlu untuk belajar menembak, karena keharusannya untuk bisa memberikan atau memberikan makan kepada keluarganya dan untuk membuat atau menghasilkan uang. Seperti itu. Jadi, necessity ini berhubungan dengan konteks untuk memberikan makan untuk keluarganya dan untuk menghasilkan uang. Apabila kita melihat pilihan jawabannya, for pleasure, untuk kesenangan, in order to survive, untuk bertahan hidup, as a part of competition, sebagai bagian dari kompetisi, because it was normal activity for someone her age, karena hal tersebut adalah kegiatan yang normal untuk seorang di usianya, Hal yang paling dekat dengan kesimpulan yang tadi kita ambil adalah B, in order to survive, untuk bertahan hidup. Let's go to number 4. Empat ini adalah soal kosakata. Kosakata yang ditanyakan adalah markmanship yang terletak di baris keempat. Untuk menjawab soal kosakata, metodenya sama seperti cara menjawab soal yang tadi kita bahas, yaitu dengan membaca kalimat sekelilingnya sebelum dan setelah, terutama di kalimat setelahnya. Kita bisa melihat bahwa markmanship ini terletak di baris keempat. Lalu, cara pertama kita coba baca dulu kalimat setelahnya. Pada kalimat setelahnya, kita bisa menemukan and began taking a part in shooting competition. Jadi di sini, kita bisa menemukan frasa atau phrase shooting competitions. Nah, dapat disebutkan bahwa markmanship ini berhubungan dengan shooting. Nah, kalau kita kita kalau kita melihat pilihan jawabannya, di sini kita bisa menemukan adanya kata com Competitiveness, ya, atau semangat untuk berkompetisi. Ability to earn money, kemampuan untuk memperoleh uang. Ability with a gun, kemampuan dengan senjata. Attitude about work, perilaku kerja. Yang paling dekat dengan shooting competition itu hanyalah ability with a gun. Let's go to number five. Untuk nomor lima ini yang ditanyakan, How was the young Annie different from other girls her age? Apa yang membuat Annie berbeda dengan gadis-gadis lainnya seusianya? Oleh karena itu, kita perlu menemukan kata Annie, yang Annie, lalu kata different, lalu kata other girls her age. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kata Annie memang muncul di beberapa Baris, namun kata different itu hanya muncul di salah satu baris, yaitu di baris 5. Kita bisa temukan di sini, sinonim dari different adalah unusual, lalu setelahnya kita menemukan a young girl. Ya. Nah, dapat disemukan bahwa kalimat ini adalah kalimat di mana kita bisa melihat dan menemukan jawabannya. Unusual for a young girl, kalau kita lihat dan baca penjelasan setelahnya, unusualnya atau tidak, atau berbedanya kenapa? Berbedanya karena, not only to take part in such competition, but to win over older, more experienced male competitors. Jadi, berbeda untuk anak perempuan, tidak hanya untuk berpartisipasi di kompetisi menembak tersebut, tapi juga menang, akan kompetitor yang lebih berpengalaman dan lebih kuat. nah yang paling dekat dengan makna tersebut kalau kita lihat pilihan jawabannya she used a boy's name, dia menggunakan nama laki-laki, she worked in a local hotel, dia bekerja di hotel lokal, she married at a much younger age than was considered normal, dia menikah pada usia yang jauh lebih muda dan D dia memenangkan kompetisi menembak karena itu jawabannya adalah D. Nomor enam ini adalah soal stated detail questions, kata kuncinya adalah according to. Oleh karena itu, jawabannya adalah kalimat sekeliling kata atau frasa yang ditanyakan di soal. Kata atau frasa atau kalimat yang ditanyakan di soal adalah what did Annie do? Apa yang Annie lakukan satu tahun? Prior itu adalah sebelum, sebelum pernikahannya. Oleh karena itu, kita perlu menemukan kata-kata seperti Annie, lalu kata-kata atau sinonim yang berhubungan dengan marriage Di sini kita bisa menemukan kata marriage Atau verb married Di sini Lalu di kalimat sebelumnya ada Kata she She di sini mengacu pada Annie Oakley Nah Di sini kita bisa simpulkan bahwa Kalimat she and butler Were married a year later Dia dan butler Menikah setahun setelahnya. Oleh karena itu, apa sih yang terjadi sebelumnya? Yang terjadi sebelumnya, kita bisa temukan itu di kalimat sebelum, kalimat yang tadi kita bahas. Ada percintaan, she defeated Frank Butler, a professional markmanship in the competition. Jadi, yang terjadi satu tahun sebelumnya itu adalah Annie ini mengalahkan si Butler. Lalu, setelah dia mengalahkan Butler tersebut, satu tahun kemudian, dia menikah dengan Frank Butler. Nah, dengan melihat makna kalimat tersebut, dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Dia mengalahkan calon suaminya dalam kompetensi menembak. Inilah yang terjadi satu tahun sebelum pernikahannya. Let's go to number seven. Nomor tujuh adalah soal pronoun atau kata ganti. Di sini kata ganti yang ditanyakan adalah day. Untuk menemukan soal pronoun atau jawaban dari soal pronoun adalah dengan melihat dan membaca kalimat sebelum pronoun tersebut. Karena jawabannya biasanya terletak pada subjek atau objek kalimat sebelum pronoun. Di baris delapan kita menemukan kata day. Nah, coba kita baca kalimat sebelumnya, mana subjek dari kalimat ini. Subjek kalimat ini adalah she and butler. She adalah any, dan butler adalah frank butler. Oleh karena itu, jawabannya adalah any and frank. The word demonstrated in line 11 is closest in meaning to. Ini soal kosakata, kata yang ditanyakan adalah kata demonstrated di baris 11. Nah, untuk menemukan makna soal kosakata, kita perlu membaca kalimat sekelilingnya atau kalimat sebelum dan sesudah. Konteks demonstrated di sini mengacu pada ek atau pertunjukan. Ek-nya tersebut adalah ini yang menembak cerutu. Atau rokok dari mulut suaminya. ya. Dan kalau kita lihat kalimat setelahnya, hal ini untuk menunjukkan keyakinannya pada kemampuan menembak istrinya. Jadi demonstrated di sini memang konteksnya adalah menunjukkan atau menemonstrasikan. Kata yang maknanya sama dengan mendemonstrasikan adalah kata showed. untuk nomor 9 ini ini adalah stated detail question dari kata kunci suggest yang ditanyakan adalah Annie took a shot at crown prince Wilhelm because jadi apakah alasan Annie menembak mahkota dari pangeran Wilhelm nah, karena itu kita perlu menemukan kata-kata Prince Wilhelm, dan juga crown, lalu kata-kata seperti shot, dan Annie. Crown Prince Wilhelm itu bisa ditemukan di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Lalu kalau kita membaca kalimat sebelumnya, ada pernyataan, She even shot a cigarette out of mouth of Crown Prince Wilhelm. Nah sini sudah ada penjelasan tentang tentang kejadian di mana Annie menembak mahkota dari Pangeran Wilhelm. Di sini, di kalimat ini belum dijelaskan alasannya kenapa. Oleh karena itu, seperti biasa, kita perlu membaca kalimat sekelilingnya. Di kalimat sebelumnya ada pernyataan Any also accepted volunteers. Jadi, any itu mengundang sukarelawan dari penonton untuk berpartisipasi dalam pertunjukannya. Nah, dari kalimat ini kita bisa simpulkan bahwa Prince Wilhelm itu berpartisipasi atau menjadi sukarelawan dari penonton dalam pertunjukan Annie. Dan pertunjukan Annie tersebut adalah menembak cerutu atau rokok dari mulut uh, Pangeran Wilhelm. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, Wil Wilhelm wanted her to do it, Wilhelm menginginkan Annie untuk melakukannya, ini adalah jawaban yang benar, karena Wilhelm sendiri itu menjadi volunteer atau sukarelawan. Karena dia menjadi sukarelawan, maka memang dia menginginkan ini untuk menembak cerutu dari mulutnya karena dia berpartisipasi secara sukarela dalam pertunjukan ini. Let's go to number ten. Nomor 10 ini adalah soal tentang lines, kita perlu membaca dulu kata, frasa, atau kalimat yang ditanyakan di soal, lalu coba kita temukan di baris berapa kata, frasa, atau kalimat tersebut ada. Di sini yang ditanyakan adalah one of the tricks in anisex. Jadi kita menemukan trick, kata trick, atau kata egg, atau anisex. Egg. egg sendiri kita bisa temukan ada di baris 10. Oleh karena itu bisa disembuhkan bahwa jawabannya salah satunya ada di baris 10. Dan trik ini tersebut dijelaskan dari baris 10 sampai dengan baris 11. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Nomor 11, ini adalah soal tentang information of the passage. Jadi, kita harus bisa menyimpulkan teks ini, mendeskripsikan atau menjelaskan isinya dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk suatu deretan kejadian yang diikuti dengan suatu efek? Apakah informasinya disajikan secara general ke spesifik? Apakah secara kronologis? Atau dalam special order Nah, kalau kita membaca kalimat yang ada pada teks ini Sebenarnya ini adalah teks yang menjelaskan suatu cerita yang berurutan dari awal sampai akhir Oleh karena itu, suatu hal yang berurutan itu dianggap sebagai suatu hal atau cerita yang kronologis Oleh karena itu, jawabannya adalah check is in chronological order Klik video ini untuk melanjutkan berlatih menjawab soal nomor 12 sampai dengan nomor 20. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.